Selamat sore teman-teman, kita buka kelasnya dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini, kami bersyukur buat hari yang baik, kami boleh berkumpul di Jumiti ini. Hari ini kami akan bahas tentang order fulfillment, kiranya kau yang menolong kami, supaya mode ini kami bisa pelajari dengan baik, eksersisnya kami bisa kerjakan juga dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, amin. Yuk, kita dokumentasi dulu Han. Oke, lihat kamera semua ya, 321 Sip. Terima kasih teman-teman. Silahkan, cerita dulu waktu procurement kita dapat siklus seperti ini. Masih ingat nggak poin satu demand determination itu ngapain? Handi atau Vanessa? Permintaan, Cik. Permintaan ya. Berarti orang gudang punya kebutuhan. Catat di demand determination. Kalau waktu saya kenalin dokumen-dokumen, nama dokumennya adalah purchase Requisition. masih ingat ya? Terus source determination. Masih ingatkah teman-teman? Kalau kita sudah tahu punya kebutuhan, misalnya beli 10 printer, kita cari tahu siapa kira-kira supplier yang bisa mensuplai, ya. Kita pilih-pilih. Nah, daftar listnya itu ada di poin 2, source determination. Kalau pilihannya dari semua list itu yang terpilih, itu yang nomor tiga, supplier selection. Begitu yakin sudah milih supplier, apa yang dilakukan, teman-teman? Poin empat. Purchase requisition. Buat PO. Requisition. Kalau di sini kita buat dokumen lagi, betul ya. Membuat purchase order lalu lakukan order monitoring ini buat meriksa pesanan kita tuh sudah diproses sampai mana kalau pesanannya sudah datang ada dokumen lagi bukti ya kalau pesannya 10 printer misalnya test strip mmb strip nomor login lalu kita terima barangnya di sini juga itemnya test strip mmb strip nomor login itemnya 10. Lalu pada saat tagihan kita ditagihkan juga untuk barang test rim MMB nomor login jumlahnya 10. Invoice verification. Nah, yang dikerjakan di procurement baru sampai poin 7, teman-teman. Tapi nanti pada saat unit 5 kita akan proses pembayarannya. Hari ini kita di Order fulfillment. Jadi di logistik itu ada procurement, terus order fulfillment. Nanti teman-teman setelah UTS itu production. Exercise-nya kita sudah kerjakan. Hari ini kita yang modul penjualan, order fulfillment ya. Nah, ini teman-teman, Sales Order Management atau Order Fulfillment. Untuk siklusnya, sebelum ke sini, ada dua kegiatan namanya uh, Pre-Sales Activities. Itu dua ya, Inquiry sama Quotation. Nah, ini disebut sebagai Pre-Sales Activities. Jadi, kalau saya pakai gambar yang lalu, pada saat posisi kita di atas sebagai company yang belanja ke vendor batus di Baltus itu ada aktivitas namanya inquiry sama quotation. Inquiry ini adalah pencarian harga, kalau quotation ini penawaran. Nah, pada saat mencari harga dan penawaran, ini sifatnya dia pre-sales activities karena customernya itu belum tentu belanja. Makanya ini namanya pre-sales activities. Kalau di hari ini berarti posisi kita itu ada di bawah sebagai vendor. Berarti ini saya kasih tanda ya bicara tuh Kita ada di sini sebagai vendor dan di atas ini adalah customer kita yaitu rohrer. Lover B, strip nomor login, dan nanti kita exercise. Company yang jadi customer. Customer. Seperti itu, teman-teman. Nah, sebelum ke siklus yang ada di modul, itu diperkenalkan ada dua aktivitas, resales activities, sebelum terjadinya proses penjualan barang, namanya inquiry dan quotation. Inquiry pencarian harga, quotation adalah penawaran. Jadi sekarang urusan kita ada di bagian bawah teman-teman karena posisi kita sekarang IDES itu sebagai vendor yang akan jual barang ke customer kodenya rochner B strip pagar Nah yang si rochner ini customer kita dia yang punya kebutuhan orang gudangnya menuliskan di purchase acquisitionnya lalu mereka kalau ada kebutuhan akan merequest penawaran membuat dokumennya request for quotation ini di customer sekarang. Begitu customer punya kebutuhan, sampai di kita, kita akan carikan harga, lalu buatkan penawaran, balikin, ini ya, quotation untuk menjawab requestor quotation. Kalau customer ini yakin belanja ke perusahaan kita, maka mereka akan membuat PO. PO dari customer sampai di perusahaan kita menjadi sales order, lalu perusahaan kita yang sekarang jadi vendor akan menyiapkan delivery-nya Lalu kita akan kirimkan barang ke customer. Di customer akan sampai dalam dokumennya itu good receipt. Lalu kita akan buat billing, tagihan, di customer, jadi invoice verification. Jadi posisi sekarang kita ada di bagian bawah. Seperti itu ya teman-teman. Saya ke siklus dulu ya. Yang di buku, ini pre-sales activities, ada inquiry sama quotation. Di siklus, ketika kita terima order dari customer, kita akan buat dokumennya, namanya sales order. Lalu, kita akan cek ketersediaan stok di perusahaan kita untuk menjawab kebutuhan customer atau pesanan dari customer. Lalu, yang ketiga, ada dokumen namanya outbound delivery. Ini dokumennya surat perintah untuk keluar barang dari gudang. Kita akan siapkan transportationnya, transportasinya, pengirimannya. Lalu ada dua di poin lima ini, ada dua hal, yaitu picking sama packing. Kalau picking itu barangnya disiapin, dipisahin dari gudang untuk customer mana gitu ya. Kalau packing itu berarti sudah di-pack dan barangnya keluar dari gudang, stok berkurang. Seperti itu, picking packing. Lalu dokumen yang terjadi di poin enam ini, good issue, barang keluar dari gudang, stok akan berkurang. Poin 7, ini billing, kita buat tagihan untuk ke customer. Siklus dari order fulfillment sampai 7, yang ke-8 ini nanti kita lakukan di unit 5 pada saat accounting. Nah, kalau balik ke sini, berarti pada saat di sales order, setelah itu kan ada delivery. Nah, delivery ini dua teman-teman, picking, packing. Terus, nanti ada dokumen namanya "good issue". Pada saat prakteknya juga sama, teman-teman. Ketika teman-teman nanti benar-benar barang itu dikeluarkan dari gudang, teman-teman harus lakukan proses namanya "post good issue". Post good issue itu akan mengurangi stok teman-teman, stok di gudang gitu ya, seperti itu. Kalau ini tidak dilakukan, post good issue-nya kita nggak akan pernah bisa bikin billing. Seperti itu. Jadi harus yakin proses delivery ini sampai post-good issue. Seperti itu. Itu diingat-ingat ya, teman-teman. Oke, saya ke sini lagi. Sampai sini dulu. Apakah ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Silahkan. Lalu ini untuk sales order. Ada dua master data, teman-teman. Customer sama material master. Customernya, contohnya customer 1000. Barang yang dibeli oleh customer ini adalah HD 1300 jumlahnya 1, P103 jumlahnya dua. Nah, ini uh, organisasi elemennya ya, ada tiga. Ada empat. Company code, sales organization, distribution channel, sama division. Kalau diingat-ingat lagi, ini kombinasi sales organization, distribution channel, sama division ini disebut sales area. Ini kita pernah belajar pada saat unit 2. Jadi ini organisa elemennya. Lalu delivery, shipping, pengirimannya. Gambarnya sudah bukan truk masuk ke gudang ya teman-teman. Untuk good issue ini barangnya keluar. Jadi stok berkurang karena dikirim ke customer. Kalau waktu minggu lalu yang procurement, Gambar thread masuk masuk, ya. good receipt itu berarti stok menambah ke stok kita bertambah. Kemudian tentang dokumen, nah ini dokumennya. Kalau deliverynya sudah komplit, akan membuat invoice dokumen atau billing dokumen ini ya. Sehingga ada accounting dokumen, terus dokumen flow-nya seperti ini lengkapnya. Mulai dari order, ini berarti sales order, delivery, invoice atau billing, lalu accounting dokumen. Ini yang terjadi pada saat proses penjualan atau order fulfillment. Seperti itu, teman-teman. Exercise kita nanti tiga juga. Ada membuat sales order, lalu kita akan delivery, kirim barang. Dan yang terakhir, kita akan lakukan proses billing. Membuat billing. Seperti itu. Sampai sini dulu. Silahkan ada pertanyaan nggak? Sambil mengingatkan di morning kita. Jangan lupa presensi teman-teman. Terus unit 5 kita. Nah ini ya hari ini tentang order fulfillment. Kalau teman-teman mau lihat demonya sudah ada juga sih. Yang sales order, delivery, sama billing. Kita sih hari ini akan menjual barang ke customer rohrer B, strip pagar pager barang yang dijual untuk latihan ini kita jual yang printer ya teman-teman ke customer ini, jadi jangan lupa juga teman-teman boleh kerjakan quiz kecil sama assignment hari ini jadi nanti ada nomor dokumen tadi kan ada tiga ya kita akan buat sales order lalu akan delivery sama billing itu nomornya nanti teman-teman boleh tuliskan di Assignment hari ini. Nah, ini yang akan kita kerjakan hari ini untuk jual barang ke base strip nomor login. Yuk, kita sama-sama login ya, teman-teman. Teman-teman ke logistik. Sales and distribution. Sales. Order. Nah, ini tikotnya VA01. Tikotnya yang ini itu... CR no 1. Oke. Order type-nya OR Sales organization, distribution channel, division. Ini yang sales area isi 1000. Distribution channel-nya 10, division-nya 00. Kalau udah di enter aja. Kita mulai ini ya, buat sales order-nya. Nanti ada satu party. Ini customer kita. Rohrer. G. Strip nomor login. Berarti ini yang belanja ke kita ya. Teman-teman buat pembuktian. Ini data kita atau bukan. Di enter aja. Nanti di sini keluar. Rohrer AG. Ada nama kita. Ini yang pernah kita ubah waktu exercise unit 3. Terus. Yang harus dibaca oleh teman-teman adalah requirement delivery date. Ini wajib diingat-ingat bahwa kita akan delivery tanggal 29. Nah tanggal ini nanti dipakai pas delivery. Jadi kalau sampai tanggalnya beda dari ini, saya jamin tidak bisa delivery ya teman-teman. Karena ini udah janjian delivery date-nya 29 Maret. Jadi diingat-ingat. Terus turun ke bawah. Ini scrollnya ada dua ya di sini sama sini. Turun ke bawah input barang yang mau kita jual ke customer Rohrer B. Barangnya itu test strip MMB strip nomor login. Printer ya, jumlahnya 10. Tekan enter dulu supaya nanti keluar description -nya. Kalau udah boleh tekan tombol save. Nah, ini teman-teman ada nomor standar order kalau waktu PO kan 45 sekian. Ini digitnya lebih pendek. Dicatat, buat nanti kita delivery. Kan, kita perlu lihat ya, benarkah kita mau delivery untuk so yang itu? Apakah ada yang belum dapat nomor so? Sudah berhasil semua, teman-teman. Sudah sih, kalau sudah nomor so-nya. Dilihat, dicatat, saya back dulu. Kita akan lakukan delivery. Nah, delivery ini, kalau teman-teman baca di modul, ada dua step ya. Benar-benar outbound delivery-nya sama post-good issue. Jadi pastikan, teman-teman, pasti, pastikan lakukan dua uh, kegiatan itu. Kalau tidak, nanti pas kita mau billing, kita nggak bisa tagihkan itu. Karena kalau belum post-good issue itu dianggapnya barangnya tuh belum benar-benar keluar dikirim ke customer. Dari sini kita turun sedikit ke shipping and transportation. Lalu ada outbound delivery. Create single document. Kodenya F, tickotnya FL01M. saya satu dulu. Tickotnya untuk yang Outbound delivery itu VL 01N ya. 01N. VL 01N double click. Shipping Pointnya seperti di modul itu 1000. Ini nomor saya tadi 15466 nah Selection date ini yang harus sama dengan tadi requirement delivery date. Jadi, kalau tadi kita di dokumen SO itu tanggal 29, maka kita pastikan di sini harus 29 juga. Kalau sudah, tekan enter. Cek lagi barangnya printer bukan, jumlahnya 10. Kalau betul, teman-teman boleh tekan tombol save. Nanti muncul angka nomor deliverynya itu 800 sekian dicatat lagi buat ngecek ya kalau dibutuhkan nih jadi kita punya catatan 17582. Jadi silakan input shipping point-nya. pastikan tanggalnya sama dengan yang tadi di expo SO, requirement delivery date nya tanggal 29 Maret tekan enter periksa barangnya lalu save. Nah, ini outbound delivery. Berarti surat perintah untuk keluar barang dari gudang. Sampai sini sudah dapat nomornya, teman-teman? Lanjut lagi ya. Nah, tadi kan saya bilang kalau misalkan kita pas lagi delivery, itu ada dua yang dilakukan dan pastikan harus sampai post good issue. Ini kan tadi yang pertama kita outbound delivery, create outbound delivery. Kalau ini post good issue. Post good issue di mana? Di sini, teman-teman. Jadi ini back aja, lalu ke bagian sini, change, ada VL02N. Jadi ini yang post good issue itu t-code-nya VL02N. Saya tulis lagi ya. Abis VL01N itu VL02N. VL02N ini berarti kita mau post good issue. Double klik aja. Pastikan nomornya nomor delivery yang tadi, ini punya saya. Dan di sini ada tombol post good issue. Ini harus diklik. Nanti dia akan ngeluarin nomor yang sama lagi. Ini artinya barang sudah betul-betul keluar dari gudang. Nah, stok ini udah pasti berkurang. Kalau kita tadi jual 10 berarti barang kita sekarang di gudang berkurang 10. Nah, kalau post good isi ini tidak dilakukan, nanti kita nggak bisa billing, teman-teman. Oke okay, ya, teman-teman. Terakhir billing. Kita back aja. Saya masih pakai yang ini ya, teman-teman. Turun ke bawah. Ada billing. Billing ini sama, billing ini sama aja. Silahkan pilih mau yang mana. Lalu pilih billing dokumen. Kalau kita baru mau create, berarti VF01. lagi ya biar lengkap di 01 setelah itu kita akan create billingnya di sini cek lagi apakah nomornya yang angka 800 ini yang dari delivery kita yang tadi kalau betul tinggal tekan tombol save aja maka dia akan punya nomor baru ini nomor billing Angkanya 900 sekian. 900 sekian. Nah ini dicatat aja buat nanti pada saat unit 5 kita mau uh, lakukan proses pembayar, uh, terima uang dari customer. Ini di-save aja berarti? Aja. Ya, betul. Save aja. Nah ini nggak akan muncul kalau teman-teman lupa post good issue. Jadi jangan lupa post good issue. ya. Kalau belum post good issue, artinya barang tuh belum benar-benar keluar dari gudang. Jadi teman-teman nggak akan bisa create billing. Setelah itu kita harus buktikan apakah betul kita sudah lengkap proses penjualannya. Caranya teman-teman back, tekan yang VF03, ini buat display. Lalu di sini terlihat nomor billing kita. Terus kalau mau display semua dokumen flow-nya, klik yang tulisan display dokumen flow. Nanti dia akan munculin status, ini standar order kita, ini delivery kita, ini uh, dokumen accounting, billing kita ya. Dan terakhir, dari billing ini nge-create accounting document. Jadi sama dengan uh, teori kita tadi. Cuman status si accounting dokumennya di sini not clear. Karena customer belum bayar ke kita. Nanti pas unit 5, teman-teman, uh, customer-nya itu bayar ke kita. Kita terima uangnya kan. Status di sini, akan berubah jadi clear. Kalau ini belum bayar berarti statusnya not clear. Tapi ini secara lengkap, ini SO-nya, ini delivery-nya, ini billing-nya, dan ini accounting dokumennya. Complete, complete, FI document generate, not clear. Sampai sini, ada pertanyaan dulu nggak teman-teman? Misalnya mau ngecek MMBE boleh juga tuh. Kita kan waktu itu printer seribu ya. Coba ya MMBE. Teman-teman -E. mau lihat stoknya. Kopinya saya test trip MM B. Nah, sekarang 990 karena sudah dijual 10.